Guys, kembali lagi bersama Romo Vlog Jadi untuk di hari ini di video kali ini gue mau bak apa mas mas masangin ini nih kaki-kaki Supercopy KTM. Jadi ini ada USD Supercopy KTM merek HT HT Suspension terus ada swing arom nya juga. Ini tapi ini yang model Husky. Jadi ini yang model Husky. Bedanya apa sama yang KTM? Cuma beda di ininya aja. Kalau KTM dia segini si nih full. Yang apa pola si ininya dia full sampai sini. Nah, kalau Husky dia cuma setengah ini. Bedanya itu doang. Untuk untuk modelnya semua desainnya sama. Cuma beda nya aja. Ini swing armnya, juga super kopi, tapi super kopi import dari luar dan udah dapat ini bantalan rantai. Terus tensioner rantai juga udah dapet Sama ini buat dudukan selang rem. Kalau untuk USD-nya ini dia cuma dapat cover shock aja. Tapi ini nanti dijual sepaket. Jadi, misalnya kalian pesennya buat WR, nanti ini dikasih udah PNP buat WR, nanti udah, udah, udah dapet bearing comstir, terus as roda, sama bosing-bosing, sama bracket kaliper. Jadi, udah lengkap kalau misalnya kalian pesan buat WR atau KLX atau CRF, nanti dikasih sama as roda, sama bracket kaliper, sama dudukan kunci kontak juga. Jadi, udah lengkap kalau misalnya kalian pesan. dan nanti bisa kunci stang juga karena udah pernah gua pasang USD yang ini bisa kalian lihat di video sebelumnya. Jadi udah di setting PNP sampai sana tinggal pasang. Terus untuk arm-nya juga sama, untuk swing arm-nya juga sama. Nanti bakal dikasih sepaket sama unit track. Unit track bos arm semua bakal dikasih nanti sepaket. Jadi kalau misalnya kasih kalian pesen buat KLX, CRF atau WR nanti di settingin PNP, dibikinkan unit track semua sama bos-bos arm-nya juga buat KLX atau CRF. Jadi tergantung pemesanan kalian Tergantung permintaan Jadi kalau kalian order Sampai di kalian tuh udah tinggal pasang Udah siap pasang nggak perlu bikin ini itu lagi Pokoknya udah terima jadilah. Kalau untuk harganya ini USD super Supercopy KTM nya Kalau untuk tanpa setting PNP ini kisaran di 6,3 juta Dan untuk kalau misalnya Dengan setting PNP Itu di kisaran 7 juta. Kalau tujuh jutaan jadi udah PNP tinggal pasang, kalau 6,3 belum PNP. Terus untuk swing armnya, untuk swing arm aja tanpa setting PNP itu 2,3 sekitar 2,3 jutaan. Kalau dengan setting PNP itu kisaran 3,3 juta. Kisaran 3,3 juta. Kalau udah setting PNP. Jadi 3,3 udah tinggal pasang, udah siap pasang di KLX, CRF ataupun WR. Kalau 2,3 juta itu belum siap pasang, belum PNP alis aramnya, aramnya aja aram sama ini nih, sama karet-karetnya bantalan sama tensioner semua oke, okay, nanti kita lanjut lagi untuk video pemasangannya tapi nanti gue bikin jadi dua video yang pemasangan usd dulu, pemasangan usd sama pemasangan aram jadi nanti kita lanjut lagi, ini gue mau bikin dulu unit tracknya mau diukur nanti jadi kalau misalnya udah beres, semua baru kita langsung pasang pasang sekalian sama usd, cuma nanti videonya gue bikin jadi dua pemasangan USD sendiri sama pemasangan armnya sendiri. Dan untuk bahan armnya ini sam ini dari aluminium ya. Untuk bobotnya ringan. Oke, jadi nanti kita lanjut lagi kalau udah beres semua. Nah ini kebetulan ada masih ada yang punya gue nih yang Real Jam Delcavik nih. Ini sama yang HT Kalau untuk tingginya sama dimensinya. Oh, tapi kayaknya lebih tinggi lebih panjang ini sedikit sih